dalamnya benar-benar cuman tuh cuman kok ngerti gak kena oh berarti campan budaran memang ketisungan ya ya menurut campan ikan ini gak nanti ya mbak nanti kok adem penuh ah liane ikan ini daerah kediri dia mbak yang campan parang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 Memang benar banget, kata si dua cewek cantik manis imut banget tadi. Di sini suasananya, nyaman, sejuk, juga enak buat foto-foto rekam video. Dulur-dulur kalau ingin ke sumber banteng ini, silahkan datang. Tidak bayar, gratis. Cuma bayar parkiran motor Rp. 2.000 saja. Lokasinya ada di Desa Tempurjo, Desa Wangkalan, Kota Kediri. Timurnya pabrik gula. Tantre, jalannya lurus ke timur sampai nutok Lur di sini suasananya sejuk banget di hati Lur kan sungainya ada sumbernya juga pohon-pohon di sini banyak banget juga pengunjungnya banyak banget apalagi di sini juga banyak cewek-cewek mening-mening pada kesini semua main ke wisata sumber banteng bikin sejuk di hati sesuai kayak judul video ini Lur kalau yang ini Tempat buat istirahat, lur. Di bawahnya ada sungai, juga ada ikan-ikannya. Pokoknya, di sini suasananya sejuk banget. Saya mau ke tangga Lur Lihat pemandangan dari atas Waduh, ternyata tinggi banget Lur Tangganya bergerak-gerak Turun saja deh, berbahaya Lur sekarang saya lanjut lihat-lihat warung sama parkiran mobil Sebenarnya saya lapar banget lur. Saya tadi berangkat di sini belum sempat makan. Cuma bawa kopi susu. Saya taruh di botol, biar bisa minum di jalan lur. Di sini jualannya murah-murah lur. Kalau pingin makan juga minum es, semuanya ada di sini. Tempat parkirannya juga luas. Pokoknya enak banget lur. Sungai-sungai ini dimanfaatin anak-anak buat mandi juga bermain.